Tanami bunga pasir-pasiran, lagi bikin partai indah banget. Bisa nggak jauh-jauh deket rumah aja, kalau jauh-jauh ada ada apa? Ada virus corona. Eh virus corona nggak tahu dari mana? Dari diapa apalah. <laughs> Tahu virus nah. corona, kolornak. Uh. Apa sih yang bener? Corona. Oh, corona. Mama. Jangan lapangan dulu Aneh ya. Anehnya namanya ya. Anehnya namanya. Ya? Ya. Oh ya, jangan cuci. Jangan lupa cuci tangan ya. Oh gitu. Kalau habis pegang paspas pas, si ini kotor, harus cuci tangan yang bersih. Jangan mm. yang macam-macam lagi Hmm gitu. Oh uh, yang yang, yang sama dulu ya. Mm. Sama yang kelapangan banyak cuma batuk <t stop> Itu <chatting> <tip> batuk lagi. Corona <cosio> <diction> <Crossfit>.... berdarah mau batuk. Yang nyamuk gede. Hmm nih, awas ke hidung jangan. Jangan pakai tangan ya. Jangan pegang tangan. Enggak boleh pegang apa? Mata. Hidung. Jangan pegang mata Mulut. ya, teman-teman. Hmm. Ya, kalau pasti jadi dilipen nanti ya. Nanti dilipen hidungnya. <laughs> iya. Lubang hidung dan kuping. Oh iya. Apa? Jangan kamu dulu ya. Iya, orang tahu. sakit. Iya dan habis duitnya. Bisa beli apa aja kalau orang-orang pada sembuh baru kemal Oke seger tidak iya berdua ya udah hmm. dulu itu. ya kak